7 Manfaat Bawang Merah Untuk Kesehatan Melansir dari Daily Record, ada beberapa manfaat mengkonsumsi bawang merah mentah bagi kesehatan yang perlu Anda ketahui. Pertama, melancarkan pencernaan. Manfaat mengkonsumsi bawang merah selanjutnya, yaitu dapat melancarkan pencernaan. Bawang merah adalah sayuran berserat yang dapat membantu saluran pencernaan Anda lancar. Kedua, menurunkan kolesterol tinggi. Mengkonsumsi bawang merah mentah juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol tinggi loh. Pasalnya, terdapat senyawa dalam bawang merah yang mampu mengurangi kadar kolesterol jahat. Ketiga, meredakan nyeri sendi. Bawang merah mentah saat dikonsumsi juga mempunyai manfaat bisa meredakan nyeri sendi. Hal tersebut dikarenakan bawang merah mengandung antiinflamasi yang mampu menghilangkan peradangan sendi. Keempat, menjaga kesehatan jantung. Manfaat bawang merah tidak hanya menurunkan kolesterol, tetapi juga dapat menangkis penyakit jantung dan mencegah pembentukan gumpalan. Selain itu, bawang merah juga dapat membantu menjaga aliran darah dan mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Kelima, menyembuhkan sakit tenggorokan. Ini mungkin terdengar cukup menjijikan, tetapi berkumur dengan jus bawang akan membantu meredakan rasa sakit yang muncul akibat sakit tenggorokan. Manfaat bawang merah tersebut dikarenakan adanya antioksidan dan vitamin yang ditemukan dalam bawang merah. Keenam, menghentikan pertumbuhan sel kanker. Bawang merah penuh dengan senyawa belerang yang melindungi tubuh dari bisul dan mencegah pertumbuhan sel-sel kanker. Selain itu, bawang merah juga mempunyai manfaat terhadap gejala kanker lainnya. Ketujuh, mengontrol diabetes. Jika Anda penderita diabetes, anda harus makan bawang merah mentah karena mempunyai manfaat dapat membantu meningkatkan kadar insulin. Di Eropa dan Asia, bawang merah dan bawang putih mentah sering dianjurkan di antara penderita diabetes.